umur saya empat tahun tu saya dah di dah dimasukkan Yamaha Music School tapi dulu Yamaha oh, belajar alat Yamaha muzik apa kompang uh, yeah. okay. <laughs> Yamaha uh, umur saya empat tahun tu saya dah di dah dimasukkan Yamaha Music School <laughs> tapi dulu Yamaha belajar alat muzik apa kompang uh, okay. <laughs> uh, Yamaha Yamaha di sekolah saya sebenarnya <laughs>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 Jee, bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya Cuy ya Seperti biasa selalu saya cakap Selalu jaga kesehatan cuy Dan salam sejahtera buat korang semua ya Tanpa terkecuali semuanya Salam sejahtera buat korang sekali lagi Dan ya pasti korang bertanya-tanya cuy ya Kenapa Andy selalu lama banget membuat video gitu ya Ya saya sudah cakap di beberapa uh, video saya kemarin cuy Saya mengatakan bahwa saya nggak bisa membuat video setiap hari cuy Karena saya memang mengerjakan semua ini itu sendiri Dan saya kalau membuat video itu ribet cuy apa istilah bahasa Malaysianya kalau dibilang ribet gitu ya? Ribet, ribet. Susah, eh, rumit. Rumit. Apa sih? Pokoknya ribet karena saya mengerjakannya sendiri cuy. Mulai dari style kamera seperti ini, audionya dipisah seperti ini. Jadi ribet gitu ya. Beda kalau kita vlog. Kalau vlog kan tinggal satu kali tik, tik, tik, tik. Kamera jalan, eh, audio juga jalan, sudah selesai gitu ya. Kalau seperti ini tuh bagi saya, itu saya... Uh, sulit ribet Oke okay, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi warung sepatu lagi cuy ya warung sepatu lagi di sini tuh, <tuh> saya ambil seperti biasa video ini saya ambil dari Dio Vlog ya dilog 2 Vlog 2 titik kosong gitu ya dan di sini judul video yang akan kita lihat kali ini itu adalah tiis tapi ais asing takut tak tahan sejuk Maksudnya apa ini? Ini teh ais ya. Tapi ais asing. Tapi ais asing, takut tak tahan sejuk. Asing, asing. Maksudnya asing asin. bukan asin sih, kalau kayak ditaruh garam sih bilangnya asin, tapi ini asing asing asing. Bukan ke asin, asing itu kayak diasingkan gitu. Kalau di kalau bahasa Indonesia cuy ya, kalau diasingkan itu kayak dipisah gitu. Sebenarnya apa kalimat kata-kata di Malaysia dengan Indonesia itu hampir sama sih, cuman kita aja yang maksudnya tidak terbiasa menyebutkan kalimat itu, cuy, asing. Kalau asing ya, menurut saya yang saya tahu kalau asing itu kayak bahasa yang dipisah gitu, diasingkan. Kamu diasingkan di tempat ini gitu ya, dipisah dari kelompok gitu. Ya itu yang saya tahu. Tapi kalau penyebut apa namanya makna di Malaysia beda ya kurang bisa komentar lah cuy, ya Oke langsung aja cuy ya Nanti bahas masalah asing ini lama panjang videonya cuy ya Durasinya udah pendek kita membuat videonya jadi panjang gitu ya Oke langsung aja cuy ya jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap cuy dan ya sebelum saya lanjut saya hampir lupa cuy Seperti biasa terima kasih buat korang yang memberikan super thanks ya ini ada beberapa teman kita dari Malaysia memberikan super thanks. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Dan saya tetap akan mengabulkan apa yang sudah saya cakapkan di video sebelumnya, cuy. Uang orang pasti lari untuk orang-orang yang memang uh, menginginkan uh, apa namanya donasi itu, cuy. Bukan untuk saya ya. Donasi itu saya serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tunggu aja videonya, cuy. Saya akan buat gitu ya. Oke. Okay? Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, Tiga. Dua. Satu. All um. Alright guys. Welcome back to the show. So, temen-temen kali ini, kita akan kompilasi lawak warung sepatu. Let's go. Okay, okay. Boring lah dia dah Ya. Eh, dah lah. Tutup jelah kampung ni. Jangan jualan. Jangan jualan. Kayaknya baju yang digunakan masih ini ya. Oh berarti ini sambungan dari video sebelumnya cuy. Waktu tamu jemputannya siapa? eh uh, Dato Safinas yang baru saya tahu cuy. Saya ingin, baru ingat itu Dato Safinas ternyata cuy. Ini sambungannya karena di uh, video Dato Safinas itu di season apa namanya di season dia itu nggak ada. Ini cuy, enggak ada ditunjukkan untuk Yang season selanjutnya Kan ada dua season gitu ya dari Season pertama dengan season kedua gitu ya Nah ini mungkin season keduanya cuy memang ini. Kan biasanya dua season dan season kedua itu biasanya bukan artis ya, bukan artis yang dijemput atau penyanyi pelakon begitu ya. Tapi lebih orang yang berpengaruh gitu ya bisa dikategorikan orang yang berpengaruh orang yang memang lagi viral bisa jadi cuy itu yang saya tahu selama ini cuy. Tapi, <San> <San> eh tapi Imam saya nak begitu tahu ya kampung sebelah makan lagi sejak tahu. <San> <San> <San> <San> Ayo <Ayat> diusir gitu. Ayah, apa ya? Kampung ni berat lima minit, yang lama-lama. Hormatlah sikit. Alam bergurau sikit ni. tak boleh. Eh, eh, imam lagi. Boleh. Kami dah pakat dah daripada luar oh, tadi. Oh sajalah nak buat saya rasa sebesalah. Ah, <laughs> yeah. Ingat, ingat eh, saya rasa sebesalah ke? Eh, lima minit je. <laughs> Bukan ada nak tanyalah, Imam kan kerja kat radio kan. Eh, budak-budak sepatu tu okey? <laughs> oh, Imam. Imam nggak tahu saya penyebutannya Imam aja karena ikut uh, Bang Jep ya Imam atau Ustadd imam ya imamnya kerja di radio atau satu radio dengan ini bisa jadi ya satu radio dengan uh, Jep sebab Jep di sini kayak apa namanya lepas aja ngomongnya gitu ya bukan dia bilang radio sebelah atau radio yang lain gitu ya? Ya itu sih menurut feeling saya aja sih Cuy ya Saya belum juga pernah tengok gitu imam ini Cuy dala kalau boleh tu tuan tolong tu, tu, selamatkan dia orang tu. Oh ya. Saya tengok, orang Dekat, tengok Iam, kadang -kadang dia orang tu. Banyak teruk. kadang-kadang dia orang mengurau tu apa semua kan. Uh. Imam okey. Saya tarik ada Saya tarik ada. Ah tadi bercakap dengan geng perempuan tu rembok je lah. kita orang teruk eh. eh kita memilih. <coughs> <coughs> Nak tanya imam lah, selalu nasihat orang apa kalau orang stress minta bimbingan daripada imam. Imam sendiri tu pernah stress tak? Bila imam stress imam cari siapa pula? Biasa orang stress imam imam. Stress pertanyaan kebimbangan Peribangan boleh pergi kepada semua orang. You orang baik ke, you tak baik ke, you semayang tak semayang. Dia boleh pergi, boleh singgah. Sama ada kita nak lawan ataupun kita tak lawan. Kita nak kontrol tak kontrol, Stress semua orang boleh stress. Kalau saya sendiri pun masuk dalam tempat ni pun stress juga. Macam Imam ni kalau saya tengok tadi masa tengah tuan soal jawab dengan Rahim ni. Saya tengok Imam ni pemakan eh orangnya. Apa? depa pembawa. Kalau mana tak kekati pemeh. Depa pembawa. Hah, makan orang tak. Hai, tengok je dia. Bila Raim tanya soalan dia kata oh, tempat sesudu lagi ni. <laughs> <laughs> <laughs> gua gua, gua berprasen gitu ya. Kata kata pun kuat makan maksudnya tuh. Atau... <laughs> ini ini kalimat yang biasanya tuh yang muncul kalau kita sebut pemaaf. Ya yang dikatakan Abang Rahim tuh bilang bilang benar gitu ya. Pemaaf gitu. Ya. Mungkin bisa jadi pe pema... <laughs> kalau dari segi kata pemakan itu kayak hewan yang pemakan inilah pemakan itulah apa sengaja kali ya. Ini gurau ya Biasa seperti biasa je, ya. Kalau bukan gurau Bukan Jeb namanya gitu ya Tapi ini Kena banget saya Sampai agak Pusing tadi je ya Kita ulang di situ je ya, ya. Macam Imam oh, ni Kalau lah. saya tengok tadi Masa yeah. tengah tuan Soal jawab dengan Rahim ni Tadi yeah. Imam ni pemakan ya eh, orangnya <laughs> dia pemakan. Dalam mana kaki -kaki, man. dia katima be. Dia pemakan, pemakan, ah. pemakan ah. oh, bila naik jalan dia kata sesudu lagi ni. Ha. Ah <laughs> dia dikiraannya pasal ya. Itu maksudnya, cuy. Maksudnya pemakanin tu kayak apa ya? <laughs> pemakan, pemakan. Ah. Ah, apa sih bahasanya ya? Uh, intinya suka makan lah pasti ya. Maksudnya aktif, <laughs> aktif makan atau gimana sih? <laughs> Intinya seperti itu maksud eh, Abang Jeff gitu Jadi kasih, Imam kita tahu im, suara Imam ni pun bukan calang-calang orang Jadi kalau boleh Mam satu lagu nasib kita Imam Haa terbaik Mam, baca lagi yang itu Mam Elaman eh, takkan dah makan, <laughs> patut nyanyi Ya boleh kan? Makan satu-satunya suara Oke takkan ni? Eh, sedap musik band Haa ah, Eh, tapi payah, eh, pay-pay Tak macam Ah, Datika kap ni si Osman cakap, oh, muzik, ni datang. Oh beda lagi ini tentu lagi. Yang sedap tu music. Pak Bia Manap, ke? Pak Manap nak saya komen jujur ke atau saya nak jaga hati Pak Manap? Eh, aku kalau untuk kebaikan jujur eh, lah Untuk nyanyian -nyanyi macam ni tak sesuai untuk komen. Kutuk. Ha Kalau <laughs> <laughs> Gila. Kalau <laughs> kalau <jen> <laughs> pecakap uh, itu pedis gitu ya Jadi kalau orang baru yang tak kenal Jeff ya yang tak mengerti bahwa dia itu adalah pelawak bahaya itu bahaya banget Jadi kalau kayak seperti kita ini kan udah paham gitu Oh ini Jeff pasti dia ngomong seperti ini seperti ini ya anggap biasa dia adalah pelawak gitu ya bahaya banget sih ya. Uh, ini dia. Ha. Minum dulu. Oh, ini beda lagi cuy, berarti yang eh uh, uh, uh, season oh, it, oh, it, oh, ialah. yang episod yang. Uh, ya. Kemarin beda. Oh, ini beda lagi nih Episodenya cuy. Ha, ini tak. Sejuk. Ini yang bagus nih. Yang pada yang sebelum ni kita kita Ini judulnya cuy. Tambu jemputannya ini bukan ini anjing. Jai Jai apa Jai Jai jai jai jai ya jai jai ini saya pernah tengok di acara ini cuy ini takut salah cuy ya tolong dibenarkan saya tengok di acara big stage apa big big stage. udah benar gak? waktu acara uh, usop di situ yang saya reaksi banyak gitu ya big stage kah udah benar nggak jadi di situ kalau jadi juri pokoknya dia itu dimana mana kalau jadi juri tuh itu, itu kalau kritik waduh Gila gitu ya. Saya sering melihat ini sih. Cuman yang e, ibunya ini maksudnya yang ditemankan tamu jemputan lagi, yang lainnya saya belum e, apa namanya belum benar-benar tahu tapi pernah tengok mukanya gitu ya. Kita ulang dulu sih. Karena jujurnya nah, tadi kita kaki, si Osman kita kaki, yang sedap tuh muzik. Engkau belum tentu lagi. Yang sedap tuh muzik. Pak ya Manap, ke? Pak Manap nak saya komen jujur ke atau saya nak jaga hati Pak manap? Eh Aku kalau untuk kebaikan, jujur hey, lah. Untuk nyanyiannya macam ni, tak sesuai untuk komen. Kutuk. <laughs> okay. ah. Ini je. Nah, ini nah, ni. Minum dulu dia. Teh ais. Ini yang asyik. problem warung-warung ni. Kita ni tak, tak teh ais. Oh, teh ais. Yelah, ais saya asing takut sejuk awak nak sejuk macam itu. Takut <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <Ay>, kena kritik. Takut kena kritik. Oh, benar. Betulan yang saya bilang, Cik. Aisnya di asing maksudnya asing itu dipisah gitu ya yang dimaksud dari judulnya tadi ternyata ini kan dia minta teh ais gitu ya Teh ais itu di sana di Malaysia itu ini contoh pengalaman yang saya rasakan cuy saya biasa bilang ini teh ais kok beda ternyata teh aisnya itu dipisah aisnya di ini contoh ini ais ya kan dia dipisah itu mangkok yang dia bawa tadi jet ditaruh di sini dan tehnya teh suamnya itu teh apa sih tetarik tetarik tetariknya itu di sini jadi kalau dia digabung barulah namanya T ice gitu ya kalau dipisah seperti ini beda penyebutannya cuy di sini baru saya paham ya kalau dipisah seperti ini tidak ada ice berarti itu tetarik namanya nah itu Menarik sih kalau kita berbicara masalah kuliner, kuliner yang ada di Malaysia. Itu yang buat saya tertarik. gitu. Saya faham sekarang. Asing, diasingkan. Sama ah, asing. asing tak ini, ini yang bagus ni. Ini yang ah, lain. lain sebab ya. memang sebelum ni customer kita tak tahan sejuk. Bila minum bergebor. Ah, ah. <laughs> ya <tak> tahan sejuk. Kalau dia akan panas pasal terbuang. Itu lah kita ni hidup eh, ni kena minum. bersangka baik lah ya. <laughs> Umur saya 4 tahun tu. Saya dah, diser, dah dimasukkan Yamaha Music School. Tapi dulu Yamaha oh, belajar alat muzik Yamaha apa? kompak. Uh, right. uh, okay. <laughs> uh, Yamaha. Uh, <laughs> umur saya empat tahun tu, saya dah, diser, dah dimasukkan <coughs> Yamaha Music School. <laughs> Tapi dulu Yamaha belajar alat muzik apa? kompak. Uh, <laughs> <Obama, coughs> uh, Yamaha, <coughs> Yamaha. Bolehlah. Yamaha diskutai sebenarnya. <coughs> <coughs> <Cuc> <coughs> Saya, saya tadi pas denger kata kompang itu nggak bisa tahan gue cih kompang ini enggak kalau nggak salah cuy ya kompang itu saya di mana dengar itu cuy ya eh uh, di ruangan apa piramlika atau gimana pokoknya alat musik yang ditung-tung-tung kayak begitu yang bulat gitu ya kompang bener ini saya tertawa dengan sesuai dengan yang saya pikirkan atau gimana sih? Pokoknya saya membayangkan itu cuy yang kompang ini Tung-tung-tung seperti itu cuy ya <laughs> Jadi kalau salah mohon maaf ya Saya tertawa karena mengingat nama kompang itu <laughs> dia dia cuy Bayar mahal-mahal eh, kursus di ma Yamaha main kompang ya gitu. Itu kan <laughs> gak banget gitu ya Cuk saya tiga tahun, dia sudah mulai piano Oh, ah, tiga tahun? Tiga tahun Ula, Pasal, di, pasal apa? Dek, pasal itu dah ada yeah, yeah, yeah. ah, Saya say 12 tahun baru tangan baru aktif 12, yeah. 12 tahun, 13 yeah. oh, tahun Oh, cengi, cenging ke lah? Ha ha ha ha Oh, cenging ke lah Oh, cenging ke lah Oh, cenging cengi. Oh, cengi. jauh, cengi. cengi. cengi. cengi. saya berjalan Waduh, ini, ini, ini yang saya nggak tahu cuy ternyata temu jemputannya ada tiga yang ini korang bisa apa yang rambutnya pirang orang bisa bagi tahu siapa dan yang tadi kayaknya saya pernah tengok yang uh, apa namanya uh, yang perempuan lagi satu dengan de dekat dari jai jai jai kah uh, jai, jai, jai. <laughs> pokoknya jai lah uh, saya pernah tengok tapi kayaknya Pernah jadi juri sih ya, juri juga, juri, juri nyanyi gitu ya. Nah kalau yang ini saya nggak tahu cuy. Orang bisa bagilah e, komentar di bawah nama-namanya biar saya banyak tahu juga gitu ya. Apa-apa penyanyi apalagi yang dunia-dunia seni yang ada di Malaysia itu bisa saya pahami dan banyak tahu juga gitu cuy ya. Banyak saya belum tahu cuy. Bagaimana? Sa Sa saya, saya baca baik Facebook rating kat sini <tose> berapa oh, ah. kita nak Saya ha ni apa lah nak minum nasi ayam okay, dah, nasi lemak minum sama ah sape sape tarik ah ni minum jadi juri saya kerja seorang alah mak kok kerja ayah kena marah padahal pak bosnya gini bos dia lesap <tose> <tose> <tose> <tose> Eh hey, jangan pergi ni barang kata. Minum pun tidak, apa pun tidak. Beli ah. rokok, oh, pergi beli rokok. Beli rokok. boleh pergi. Undiam Kayak tongkrongan <laughs> gitu <laughs> <laughs> beli rokok. Alamak, ah, Nampak macam ayam tak Halloween lah pun nak <laughs> kan. Boleh boleh. Nampak macam nasi lemak. Hai. Sorry aku terlupa nak cancel nasi ayam. Oh tak, ah, tak, tak apa Janji bayar. Mungkin apa mungkin juga je. Ha. Janji bayar. Oh uh, ya. mana eh <laughs> nak lari you kena muka lah. Amam, <laughs> <laughs> ah, -ma -ma -ma -ma -ma sambil-sambil makan boleh borak ya, ah, boleh ya, boleh tanya ya. Nostalgia lah. Ya lah ya. Kan? Ah. Tak. Memang dah yang ni. Boleh dengar lagu-lagu macam Azam segini. Betul. Dia suka. sangat-sangat. Oh yeah, Maksudnya, budak-budak belakang ni maintain nak jadi diorang je kan <Mick> lah. Maintain. Progress progress, progress, progress, progress. <mansionleme> <stroks> pasal zaman-zaman Pak Cik muda-muda dulu, uh -huh. orang jual kaset maknanya hasil tu adil untuk artis kan uh, untungnya. Tapi uh. zaman sekarang dapat pakai kopi ni, <sharp> macam mana nak kiranya tu? Lagi sebenarnya, lagi dahsyat jualannya lebih daripada yang dulu. RM3 untuk satu download atau hmm. ringtone atau apa-apa yang oh. kita jual tu kan. Jangan pujuk aje. Aplikasi RM3. <laughs> <laughs> <laughs> Benar kan namanya J <laughs> tadi sebut. <laughs> <Jay>. So <laughs> jangan kata zaman sekarang susah nak jual. Tak. Hmm. Kamu tak tahu bagaimana nak jual. Tapi ah. lepas, aja kata ah. kata lepas aja cakap gini, katalah lepas aja cakap gini keluar kat TV, ada tak aja kata orang akan buat lagu seminit je? Oh JJ. Apa sebenarnya yang ditak kisah lagu tu satu minit, 30 second, 2 minit. dia sedap. <laughs> Oh. Oh, oh yang penting sedap. Ya, yeah. Sing along is yeah. very dulu, important. Dulu Aru Arohara MPMD okay. tu lagu-lagu dia dalam film semua pendek. Pukul okay. tiga pagi. Pendek oh. so, tu. Hati-hati uh. buka pintu pun pendek. Oh, oh, <laughs> Tapi uh, ajar perasaan lagu tu bukan itu je. Ada lagi belakang-belakang dia. <laughs> <laughs> <laughs> Tetap dulu. <laughs> Tapi dia tak pergi 4 ah, Saya tak sampai dah nampak ada hawek tu. Saya tengok dia, senang. Ah. Ada lubang lah. Masuk, pang, keluar tempat lain. Habis. Bang. Yang kau masuk lubang tu, mata, kenapa tak elak lubang tu? Oi. Dah nampak. Apa Kalau masuk lubang Masa... keluar tempat lain, bukan lubang tu. Terowong. Hmm. Betul, betul, betul, apa betul, apa betul. nak minum? Bang, okay, kalau nampak. boleh, te ya bang. Saya te tarik bang. Kalau boleh lah, minta kerja sama ya bang. Yeah, oh, boleh, lah, tempat jumlah tanya. Beda lagi cuy di sini. Tapi memang, berada ni, pantang kayak ini ya. Apa stylish itu kayak anak motor. Ini saya mende mendebak-debak aja gitu sih ya. Dari segi penampilan agak anak motor gitu. Nampak jalan lubangnya lah apa memang dia ada. Memang nilah. Kampung kita mana kalau hmm? dia ada? Mana kampung kita memanglah teruklah tu. Ya. Ha. Memang <laughs> dia yang cari lubang-lubang tu dia setel lah tu. Ya. Mana tak teruknya ha? apa? Kau punya warung longkang pun tak ada. Nampak. Nampak? Loh ah, tak, tak, tak ada lana, tak lokal, apa? Loh tak ada? ada. Eh, tak ada. Ah, pool. Ada. <laughs> <laughs> apa suimin <laughs> <swimming> pool? <laughs> apa suimin <Okay> Okey <laughs> lah tu. Okey. Tempat sikit dolar. Oh <laughs> ini. Ini taman. Suimin pool yang namanya. Ah. jangan lupa ya. Ah, ah. Orang orang order <laughs> air. Tuang kat belakang. Kat depan <laughs> orang, orang juga. Orang, orang tak, tak nak beraya. Yelah, biar ah, kita, kita boleh diminum. Boleh. Lebih realita. Eh, dia suruh aku apa? Ah, biasalah, stop sikit. Sikitlah. Sikit Banyak jalan nak repair Ini kadang-kadang orang tak minta. Tunggu tunggu tunggu. Dari tadi lubang jalan repair. Bukannya dari penampilan dia anak motor gitu ya? Ya, itulah. Makanya kalau dilihat dari segi penampilan, cuy, jangan menilai seseorang dari segi penampilan. Ini ini salah satu, cuy. Saya tadi mengira langsung tiba-tiba anak Harley Davidson gitu. Ternyata bukannya tadi dengar eh, apa namanya? repair jalan ada lubang. Oh, ini. Apa istilahnya nih, cuy? Yang selalu memperbaiki jalan yang lubang. Kalau dilihat dari ini ya, dari kalimat yang saya <laughs> ini ini saya kayak menebak, tapi dan saya mengerti juga sih, repair itu kan repair jalan dan ada lubang gitu ya. Apalagi yang dibahas dari Rahim di awal itu dia masuk lubang langsung tembus di tempat lain gitu kan. Iya, iya, iya. Tak ya. minta pun dia bagi. Lan nak kat 3-4 kali cawan kosong tu. tak Takkan tak faham. Oh, hei, hei, hei, hey. hei hey. Jangan, Minta, minta. Saja bagi bingan. Tapi Lan, kau tak takut ke Lan? Oh, Lan namanya. Tak takut kena kecam ke. Atau orang ugut-ugut engkau. ke. Sebab, bila kau buat kerja-kerja macam ni. Akan nampak ada orang lain tak buat kerja. Betul. Itu bahaya tu. Kau tak takut ke? Ugutan kecaman tu biasa lah. Hmm. Ugutan uh, bunuh. Empat kali ha, eh, Kenapa yor. tu? Cubaan bunuh Cubaan Dah buat, buat ada lah. Satu Pasal kali. jalan lubang saja Ini sebabkan ada. apa tu lah Ogah-ogah ya, migamata ke awak buat-buat kerja macam ni? Dia begini lah apai. Ha. Walaupun aku tak suka muka engkau sebab Macam saya pula berbeza dengan Lando kita. Ha. Lando oh, kita lando. ni memang dia kena war-warkan sebab dia adalah pendesak bukan pendesak, pencabar, pencabar. Okey, sistem, okay. sistem dia pencabar. Pendekan-pendekan. Pendekan, ya yeah, kan? Dan macam tekan tu. Landon. Awak tak buat hati je. Ha. <laughs> lah macam kauan orang-orang terdekat dengan kau ada kena terbiasa kau dengan kau bini aku ah bini aku cari kena langgar waktu dia sedang mengandung masuk lokap pun waktu mengandung juga oh ya oh. oh. dia, dia, dia sekali masuk dia suruh masuk masuk lokap tangkap uh kau ni bukan sekadar racing macam han jebat kau memang han jebatlah <laughs> betul lah. <tu>. Lawan <laughs> tadi. Belajar dengan city council, belajar dengan a uh, Shire dekat kawasan dengan BGC Asphalt, kilang-kilang eksport -kilang terbesar di Australia. Oh belajar ooh. dan kita bawa ilmu tu balik dan kita hasilkan oh, yang, yang lebih baik. Nah oh, ini belajar mendapatkan ilmu di negara lain, balik membawa ilmu itu membangun negara jauh lebih baik. Ini jangan ke belajar di luar dan memang sukses di luar itu salah ini, ini yang terbaik ni. Ha? Pernah tak buat jalan salah? Kemudian pernah buat jalan salah. Soalan tu macam, pernah sesat tak? Oh iya, buat jalan ni, Cik. Pernah betul. Sebab sebelum... abang dalam kedai ni habis kau makan, kita boleh sampai penghujung. Jadi, kau... ...kau... ...tentang apa? Dia, dia boleh tapi dia... dia berselera tengah ada, biar. Dia banyak... ...banyak longkang tertutup ni. Minta peruntukan buat longkang, eh? Dengan... untuk Oh, oh udah selesai sih. <klihat> Oke cuy itulah tadi uh, video lawa uh, warung sepatu cuy ya Ini kompilasi lawa warung sepatu Dan yang tadi tuh di akhir itu kayaknya sih udah benar sih yang saya pikirkan cuy ya Kalau memang salah sekali lagi tolong dibenarkan cuy Saya disini bukan men menjudge gitu bahwa ini real real ini, ini, ini yang kenyataan Tapi saya di disini menduga-duga cuy ya Karena saya benar-benar nggak -benar tahu orangnya gitu ya, saya nggak kenal dengan orangnya, tapi kalau dilihat dari ini kayaknya berjasa gitu ya, berjasa banget uh, untuk uh, apalagi di bidang apa namanya jalan gitu ya jalan. dan saya dengar tadi dia memperbaiki jalan atau jalan-jalan eh, yang lubang gitu ya. udah pernah nggak tadi? kan awalnya Rahim mengatakan uh, Masuk jalan lubang ini Tembus di tempat lain Ya itu dia cuy Tapi kenapa harus ini ya Yang jadi masalah kenapa harus Diancam dibunuh gitu ya Apa apa masalahnya gitu Kan itu kan hal yang baik gitu ya Atau saya yang salah Aduh gimana ya Dia kan memperbaiki jalan Adakah orang tak suka atau gimana Seperti inilah cuy Kalau nggak bukan durasi yang panjang Kita nggak terlalu memahami di sini kita un, di apa namanya disuruh untuk berpikir uh, cepat untuk mem, apa namanya mengetahui apa maksud dari video yang singkat ini cuy jadi apa mengasah otak juga gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy sekali lagi ya buat korang yang ingin support channel NDTK ya saya akan membuat konten di bulan suci ramadan nanti kurang tunggu aja ya saya akan membuat dan yang korang kirimkan di Super SuperTanks Saya akan fungsikan baik-baik Dan saya akan tunjukkan kepada korang Jangan sampai korang berpikir Ah Endi yang mengambilnya enggak Tak cuy, karena di bulan suci Ramadan lah Kita harus berburu-buru Memperbanyak amal ibadah cuy ya Insya Allah, kalau kita diberi umur panjang Saya akan menjalankan itu cuy Oke saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Endi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dah. Thank you next Thank you.